Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jamaah dina sekarang berada di Kornes Sudah menikmati bakso Pak Udin Jamaah BST semuanya gratis Halal? Halal, gratis Kalau gratis tuh baksonya enak ke dunia karena, gratis. Karena, nah, karena makannya gratis jadi enak Bakso gimana Bu? Enak? pos kita, aja wad masuk gratis, TST ya. luar biasa ya tadi, terenak se-dunia kata gratis kan aku bayar ini gratis ada yang bayar ini saya ini gratis, kalau ini yang gratis udah manikin ini gratis ini udah yang besar yang ah ketemu dengan Karena Iya,